Hai hai hello teman-teman Iqra apa kabar kembali lagi bersama dengan saya Ari kuncoro dalam program tanya data expert oke okay, kali ini saya nggak akan terlalu banyak ngobrolin tentang algoritma ataupun hal-hal yang berat-berat terkait data science saya akan ngebahas terkait artificial intelligence gimana sih caranya kita bisa ngebedah lagu nah, ternyata bisa ya ada robot AI yang jadi service atau layanannya salah satu musik distributor saya gitu saya tuh masukin di sebuah layanan distributor musik namanya distroket yuk kita simak ini ada di tulisan saya jadi ini tulisan yang kedua justru saya yang pertama ngebahas tentang gimana sih cara bikin lagu kita mesti bikin musiknya bikin liriknya menentukan ritmenya kemudian nentuin temponya tapi kalau misalkan lagunya udah jadi terus kita pingin bedah itu gimana nah, salah satunya pakai robotnya distrofit ini namanya dev.fi Sekarang saya mau kasih contoh satu lagu yang saya bikin dan saya coba pakai untuk Hmm, apa ya untuk bersilaturahmi karena lagu ini terkait dengan uh, mohon maaf ya maaf lari batin waktu itu lagu ini diciptakan pada tahun 2020 ribu yang lalu sebenarnya. waktu lebaran ya sehari sebelum lebaran kemudian bang sehat saya minta tolong untuk nyanyiin bang saya. nah ternyata Dave itu bisa membedah lagi menjadi beberapa bagiannya yang pertama acousticness acoustikness apakah lagu ini lagu akustik atau bukan? satu instrumen atau bukan? biasanya kalau akustik kan gitar atau piano gitu ya. kemudian density-nya, track is good for dancing, ya benar. di sini ada beatnya. ku maaf gitu habis kan? itu ada rapnya dikit. lalu instrumentalness 0 ya artinya ada vokalnya. ya benar banget ini, DVI benar banget. Membedah lagi, 36 36%, track is on the mellow side, mellow ya dikit, mellow sih ya, karena ada penyesalan gitu sih. Ya. Melodi-melodi yang agak minor ya, kemudian speechiness, probably doesn't contain talking. Sebenarnya ada talkingnya yang rapnya itu kan ada talking, -nya. cuman karena mungkin ada nadanya, jadi si Dave AI ini ngedetect bahwa lagu ini nggak ada yang talking, nggak ya. ada yang ngomong doang lalu liveness track was recorded in studio yes benar, in a studio ya yeah, in a studio artinya di rumah lalu vibe is that ya yeah, benar. ini lebih ke penyesalan ya seperti yang saya sudah bilang tadi well kalau teman-teman mau dengerin lagunya silahkan ke spotify, ke itunes, atau Apple music or any kind of music digital platforms ada juga di langit musik ya yeah, udah itu aja Program Tanya Data Expert kali ini, kalau misalkan kalian ada topik yang mau dibahas di Tanya Data Expert selanjutnya, silahkan hmm, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap terus practice your data skills. Karena dengan kalian tadi ya, kalau misalkan kalian memang ekstrak sebuah lagu, itu kan menjadi dataset sebenarnya. Kalau lagunya ada banyak. Nah, dataset itu bisa dipakai buat masing-masing. Bisa juga dibalik ya. Kita ngasih tahu ke robot, bot, tolong dong bikin lagu yang speechnessnya sekian persen, Leaveness-nya sekian persen, <laughs> jadi sebuah lagu. Ya itu impian saya sih. Gak bukan tidak mungkin ya, karena saat ini udah mulai banyak diperbincangkan para artis hati-hati. Kalian mesti bisa belajar AI juga, bisa belajar beda science juga karena apa? Karena dengan adanya ilmu ini kalian bisa juga memproduksi robot-robot artis. Penyanyi-penyanyi robot yang nantinya bisa kalian ikutkan di sebuah konsen well bye bye sampai jumpa